kita itu asik dengan Tuhan itu karena mengerdani posisi pangeran. Kalau wah wah sumpah saya itu bayangkan ande nyolong utawa zino, ande itu sih tak beda ini buat tendusani zino atau nyolong. Kalau nunggu dia terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. An-anzia halawatan apa? Ya Allah saya ini takut kalau sama maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya gitu bang klonuang nggak apa-apa ngeloh utawa ya apa maksudnya tak peduli namus dulu nggak ya allah jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan klonu setuju mas madmad isek yang kayak dihikam kayak diihya dijustika itu ada kitabul abul iski isek sayang dengan tuhan itu harus kita kembangkan selagi aku cek senang pangeran juga enak titik makanya istilah kajian nabi zakatu mal iman man rodiabilero ba iman itu harus ada rasanya mungkin kamu iman secara intelektual kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual tapi murni kering, itu iman apa pengiranan ono mereka dalil al alam mutahoir wa aku lu mutahoir hadis wal hadis lamut ke ayakun min muh hadis, itu jenenge iman kering, boleh dene ono pengiranan percaya mereka al alam mutahoir, nah mutahoir itu barang hadis, nah hadis bu tomoh nabi tidak pernah mengajarkan begitu iman tuh harus sampai dakotuk mal iman harus ada rasa rasanya, lah rasane iman dimulai sengko nyaman bepengiran, rodiyabilahin abah Rabba. Sebab itu Quran diulang-ulang, Kalau mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu dengan surat Al-Bayyinah nggih khairul, khairul bariyah. ditutup anhum Orang yang takut posisi Tuhannya. Yaitu yang disebut wa man khofa wa orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan nafsaa anil. Apa? Jadi gampang aja orang maksih yaitu mergesungkan pangeran, orang Nah itu harus kita latih, itu penting ya kearifan kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap su syukur kan saat ini penyakitnya mulai kalau usul, ya. para kia itu jangan terlatih mentoleransi umat ngeluh Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita kita apa ya, dengarkan kita apa mengerap bener si rumah nah, itu dididik. Gua sering, oton oton tamu Rian sering gua jadi tamu, sini mohon kapok, tak amuk tenan. Rian gua sering jadi tamu, bagus gua ada tiga, kamera sumpak terus, perkara ekonomi, perkara pengaruh, nggak tenang. Omannya ngalih merong tutok, kamera. Niat among oton, maksudnya apa? Iya, kueku merong imani Rodiawan, bumbah Rodiawan, ciri utama bang Apo mikir diri dari pangeran tau, ora. Kaya pikiranmu diri dari manusia ora. olehku sih maksud tuh ngaji merong tutok. Berarti kalau salah, ibu itu salah. Bula, ya, ya, ya, ya, ya, ya. jelas lah dah. misalnya kalo nih senggol lo, pulau <laughs> nih gue gue sudah pulau lo di duit. Masih rok di duit gue. Tuh, suruh di duit ya pirang. Pirang, pirang. Mari duit penting. Penting di pangeran. Hampir nah, penting pangeran ya, gue ya sekarang sih. Tapi pangeran gue setuju. Soalnya duit ya biasa ya, rok di duit ya gue. tapi rok senggol lo, ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi, itu karena sering ngeluh. sebab itu pengiran sampai menghentikan wa amma gini, amma dira apa? Sama nggak nggak telat, nggak nakep, kok melepuh si Abdul Qadir? Sampai uang bab khusus, gawe si Abdul Qadir, karena wa amma gini, amma dira apa? Wati sampai menghentikan anasalah bulah awal anak bahrun bila, sahil ananarwohilmu, nggak ada berapa, apa perunggu nggak ada birangan, lembaru, menghentikan anasalah bulah anak bahrun bila sahib asuro khursan al khalas asrotan kun tu fi zamanil akatu biadi khursan al khalas de nek sempat kepeleset sayang rasa priodop ya aku cara sapriodop aku tak selamat <tik> <tik> <tik> oh oi cek ra cek ra puas melebu cek terusno wa analikul liman min muridi wa muhibi wa wilaya milki apa aku tu <tik> biadi <tik> kula ma asro khayan wa mai wa maita wes seneng aku yang menggedraki aku sampai kiamat nah, kepresan tak tulungi. Aku. apa mereka secara real si Abdul Qadir itu begitu ya tidak itu menganiwung wong isek hanya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah tentu Allah mesti nu, nulung. ya berangkat dari satu keyakinan kalau ngaji ganti nih pede mauan, kalo nakuatir di salon nong liom ini, dindingin, kurang kurangin, ini kurangin. paling singa ngomong nih kan menusok, gak penting. ketuali kali jibril belenggadannya, aku gak ngaji jam, jorok, pangeran, mito itu kan arwah nih nangore. Lalu anak menusok itu ndak ngebar, nih, gue bener ceritanya Lokman Hakim niku. Jong Lokman Hakim ngadanya anaknya masih tak using paling populer pulang. Dong, gak ngamal nih, nanti ya, atik. rasa peduli omongannya. Wah. Wow. Tapi no, Pak, ya numpak, ya cecet pasar nih, terus jadi cerita populer bareng Barang jaran dituntun anak, eh, uang tua kurang ngajar, enak-enak eh. anu, anak ekonom, anak ekonom, anak kurang ngajar, bapak ekonom, nana enom, bah ya, soalnya tindak no, numpak, uang loro jadi jaran sitok di tempat, ih, oh terakhir diwalik, dituntun uang loro, oh jaran sitok dituntun Ya, kita akan begitu. Nak, dia kia intelek, cari sekuler. Wih, sekuler, orang salah. Nak, salah, cari kurang wawasan. Eh, orang ada baris. Nak, kau kuis tour, sekuler. Kita, ah, nggak ini, kiai itu, nak, itu, nak, khusus. kurang apa? Wawasan. Orang ada baris. Nah, saya kombinasi orang gelem. Mereka potong ke pengen kuasa. Kuasa. Eh, itu tidak kuat. Itu orang lain ini harus kita latih yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik tidak memang dari dulu Tuhan itu kuat Ambil uang Allah itu kuat di sini sebut sampai insa nubisari doaahu bilkhairi tapi nah, senangannya mendingan saat ini saya ketemu putih-putih repot tidak ada anak cilik dari zaman ada anak juga anak sehingga anak cilik dianggap prop problem gue nak ngia, ngia. Geneman, gue, saya nak dipatahkan ini ya iya keneman saya ngapain nah, saya ngomong ini ya saat ini bentuk sakit tidak-tidak fokus ke rumah tangga anakku sudah dicapai apa susah sih di bahasa islami sih deh, <tose> oh diajarin Quran dong, gue nggak ngelakuin, gue langsung diudang gak jauh keluar sotoko. Wah aku dia anak cilik, senangannya aja nak dulanan dia aku, selesai tuh. Aku dia anak cilik, senangannya aja dulanan dia aku, laku yo senang tanggung dulanan, selesai tuh. Seneng aja buk melo, di udah naca cilik ruwet, mau nguyang mau iseng, nanggak ngeraih nguyang, ngeraih iseng. Oh, seng apa ya? Dadi apa? Seng apa? Mulai ngaji ini butuh pray, ngeluh kenapa? Amma bini mati replika kenapa? Fad, mau cerita tau seng asik-asik kan? Kayak kulau yang mulai temurikin kan? Saya kira tau lah, kulau ngeluh. Pokoknya ma dia mau ada damai ma kalau orang urusan mau komentar biar orang urusan. Guna ada uang alim, ya percaya pengiraniku. Bang, gitu? sampai disebut. ya Masalah ini masalah penyakit, kalau dalam hal ini, ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang apa? ngeluh inal insana khuliqa halu iza massahu syarrun apa jazua wa iza massahu khairun apa manuan niku illal musol artinya kalau kita sudah berani sholat kudu kuat mental jazua kudu kuat mental gampang ngel gampang ngel suwe de mon misal sampean ngiyai ra ngalem blas puwe de ngandel kulo lho kok ra ngalem po pedhe apa rahmat Allah kanggo ngalem toh jawab oh <laughs> sing <laughs> Orang-orang yang berani suaraku, saya alim tak orang-orang, saya sih Allah allah, hebat, ngrahmati aku ya, iso Allah alim ya, iso Allah, berarti pokoknya pun puai di, faham geng, orang alam geng, satu-satunya, dua puluh satu, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, orang awal, Nah tak di